Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk ya, osoka, ya. Untuk apa Osoka pertama ini Kakak rangkum ya Dari skenario A dan B Nah Jadi nanti Kakak kasih review Mengenai dua Kerangka konsep Yang sudah kita pelajari BAK merah Sama yang Tentang sembab ya eh sindrom nefrotik. yang skenario pertama tuh kita lebih ke arah infeksi saluran kemih kan kemarin. nah sama nanti setelah dua materi ini kakak kasih review kerangka konsep sama kakak kenalin untuk tipe kalimat yang mungkin di Osaka jadi variasinya. Nah, nanti kakak kasih pilihan gadanya jadi bisa sekalian belajar untuk Osaka dan MCK, ya. tapi eh, tidak keluar dari dua topik ini ya, yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya nah, paling untuk yang belum itu kan kasih prediksi nah, kemungkinan osoka Osoka tentang yang batu atau yang akut kronik kidney disease ya. Kemudian, yang kasus trauma dan juga prostat yang biasanya favorit, nah, itu mungkin di Osaka kedua. Kalau uh, kalian masih sama kakak, atau mungkin nanti Kak Rani, ya. oke. Review singkat yang skenario pertama kemarin, jadi intinya Kak dari kasus, kalau untuk Osaka yang ISK ini, infeksi saluran kemih. Pokoknya keywordnya itu pasti ada demam, terus bisa jadi masalah BAK-nya nyeri atau merah ini Nah ini kebetulan kemarin kan kasus pialonefritis Nah ini penyebabnya infeksi ascending, jadi kalau untuk ISK ini kalian harus ingat mengenai mengenai struktur anatomi traktus orogenital yang dari ginjal, ureter, buli sampai ke uretra nah ini secara hematologinya nah sama kemarin tuh ada selain dari kasus anaknya di spesialis anak kuliah spesialis anak ini juga merangkum kuliah untuk bedah ya. kelainan muara uretra (AU) nah salah satunya V Vemosis jadi nanti kalau di skenario pertama ini kalian analisis ini memang dari dua divisi, ya, divisi anak dan juga divisi bedah tapi tetap jangan lupa kemarin kan ada Orchitis juga nih ini sebenarnya kalau dulu kakak belajarnya dari andrologi blok, blok, blok dasar ya, blok biologi kedokteran nah, cuman kalau Orchitis sih bukan SKDI kompetensi dokter umum, jadi dia memang harus dirujuk yang penting kita di layanan primer, doktormu bisa edukasi ya. sama pemilihan antibiotik. Oke, biar tidak bosan ini, kakak minta tolong baca gantian deh skenarionya nanti, tapi jawaban atau mungkin kalau kalian mau nyoba keyword, boleh nih ditebak ya. Kita santai weh, mulai dari Sarah coba ya. Oke, silakan Sarah baca nomor satu, boleh langsung keyword-nya atau baca soalnya dulu boleh ya. Yuk. Baca soal dulu Kak eh. Oke, tidak apa, apa Seorang perempuan 27 tahun datang ke praktik dokter umum dengan keluhan BAK sedikit-sedikit dan nyeri sejak 3 hari yang lalu. Keluhan tidak disertai demam. Pasien menyangkal urinnya berwarna kemerahan. Apakah hasil urinalisis yang paling mungkin didapat? A. Gram stain nitrit leukosit bakteri B. gram Glitter cell, nitrit leukosit, katalase, c pyuria, katalase leukosit, bakteria hematuria, d nitrit leukosit, bakteri mikroskopik, e nitrit leukosit silinder hematuria mikroskopik. Oke, okay. ini kakak mantu nih, ada keywordnya yang kakak stabilo kuning. Jadi kalau kita dapat osoka, jangan lupa tetap klarifikasi istilah dulu yang kira-kira bisa kita pakai nih jadi kerangka konsep bea kasar dikit, mau oliguria lah kurang lebih ya. Nah kemudian nyeri, nyeri ini boleh disuri ya. Tapi kalau urin berwarna merah hematuri ini hati-hati nih, menyangkal. Jadi kemungkinan bukan pielonefritis kasus ini ya. Karena kalau pielonefritis kan bisa faktor dari misalnya merah tadi, radang di nefronnya atau mungkin trauma bisa kita singkirkan juga. Jadi teorinya kita harus tahu, oh konsep ISK, kira-kira nih kalau habis saluran kemih terinfeksi, kalau yang namanya infeksi pasti ada proses pertahanan tubuh imunologi. Jadi leukositnya harus naik ke okay, imun ya. Nah kemudian kalau kita ingat urin itu kan hasil pemicahan dari nitrogen salah satunya itulah bisa ada nitrit Dan kalau sebagai penyebab musuhnya nah banditnya inilah si bak bakteri. Oke, kalau glitter ini mungkin di skenario sebelumnya belum ada ya. Ini boleh nanti kalian baca ulang lagi ini neutrofil, neutrofil jadi yang polimorfo nuclear biasanya dipakai salah satu dari deep count itu untuk Bakteri yang akut ya di urin, jadi khas untuk pielonefritis akut. Nah itu, jadi hati-hati nih. Jadi kalau yang B tidak bisa kita pilih karena tidak ada nyeri pinggang, itu kan? Nah dia jadi yang B tidak bisa kita pilih, ya. Kita, gitu, ya. oke. Suntare ya, Kakak, ambil ini dulu, ambil apa? Pen tab ini dulu, Pak. Ya. Nomor satu. Jadi D Kalau katalah sesi biasanya ini rambangan di streptto, streptococcus ya, gitu kan ini sih aplikasi dari mikrobiologi lagi kalau dapat soal kayak ini, ya. Kalau Gram stain sih yang gram positif dan negatif kan biasanya kalau positif tuh biasanya yang ungu warnanya, negatif yang merah ini sih nggak spesifik untuk ISK, jadi infeksi apapun kalau memang bakteri boleh kita gram, piuria piu-piu nanah kan, nah itu. Jadi yang betul di ya. Kaya apa nitrit tadi kak? Nah nitrit jadi kita harus ingat nih urin. Kalau urin ini kan hasil ekskresi. Ekskresi kan produk ekskresi. Jadi kalau komponen yang diekskresi itu kalau kita ingat di ginjal salah satunya pro protein ya. Nah, kalau kalian belajar kimia organik dulu SMA, gugus dari si protein asam amino kan yang kecilnya itu kan. Nah, asam amino itu kurang lebih kayak ini ada dia berikatan sama karboksilat abis itu NH2 ya. nah. jadi COOH nah inilah gugus namanya amina kan nah gugus amina ini yang kalau kalian uraikan NH2 ini bisa kalau kita nitrit itu kan Gugusnya NO2 nah, Kalau NH2 ketika dia Bercampur sama air Nah ini Salah satu molekulnya bergabung Jadilah dia nanti NO NO2 Nah inilah sini si nitrit Jadi memang konsep Kimia dulu yang harus di Review ya. Jadi nitrit Ini kan golongan dari Nitrogen, kalau N kan nitrogen ya Atomnya kan Sih. Ya. Jadi Kalau dengan adanya bakteri Ini lebih khas Karena biasanya bakteri ini kan Ada makan Glukosa ya Kalau dia hidup ya. Glukosa Nah ini glukosa itu Kalau kita belajar C6H12O6 Metabolisme itu harus tambah dengan oksigen menjadi CO2 tambah H2O. Nah H2O ini yang ngasih C 2 dari penguraian protein untuk ke menjadi sini nitri. Kurang lebih sih itu ke reaksi kimia ya nomor satu ya. Jadi pas sosokan misalnya ditanya nih. Lidia, misalnya itu kan oleh dosen penguji. Kenapa tuh ada nitrit pada kasus ISK? Karena adanya metabolisme dari pro protein. dong, Protein yang mau dibuang menjadi urin itu bertemu dengan H2O yang diha kemungkinan dihasilkan oleh metabolisme si bak bakteri. Bakteri kan makannya glukosa. Nah, itu sih ya Walaupun sebenarnya sel, sel kita juga menghasilkan H2O Tapi pada kondisi infeksi Tambahan dari bakteri Otomatis H2O meningkat ya, Pada I ISK ya. Oke itu untuk nomor 1 Kita lanjut nomor 2 Nah ini setipe sebenarnya Setipe jadi sih sebenarnya kalau untuk nomor dua, keywordnya kan dari nyari kencing ini, nyari kencing tadi disuria nyari ketok CPA-nya, nah ini kemungkinan ke pielonefritis, PLO, Pielo Nefritis ini Ada disuria kan Nah, tapi kita belum tahu nih hematuri atau ini pielonefritis kan kayak kasus sebelumnya kita uh, perlu pemeriksaan tambahan urin rutin ya. nah, itu. jadi kalau darah rutin mungkin bisa sih leukositosis tapi leukositosis itu tidak spesifik ya nah jadi kita harus dapat penunjang yang kira-kira efektif dan efisien Terutama mengenai spesi, spesifisitasnya Poreum kreatinin ini lebih ke arah Ardoakid kinik injury atau CKD biasanya Nah ini keluhan utama biasanya Kencingnya lebih sedikit Nah dalam tiga hari ini baru kencing sekali VP nah ini biasanya untuk batu Yeah, USG abdomen boleh untuk batu, boleh untuk biasanya ya kalau batu ini sih kolik eh kolik krenal itu kan, dan hati-hati ini risiko tinggi, risiko tinggi itu bukan perempuan hamil, ya. nah, jadi wanita kita lihat ISKNya, ya. sama nanti kalau yang variasi lain. Uh, ditanya bakteri kalau bawa nih co trimoxazole ini untuk pilihan antibiotik ya. Kalau ISK atas biasanya ciprofloxasin. Nah, itu variasinya. Oke. Nah, coba nomor 3 Jantian, baca lagi nih ya. Ke Sabrina belum tadi kan, ya. Tadi yang baca Sarah kan nomor 1 ya. Oke, eh, biar nggak basa nih. Yuk, coba. Pasien perempuan 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri BAK sejak dua hari yang lalu. Riwayat demam tinggi, menggigil, nyeri pinggang, nyeri abdomen, nausea, nausea atau vomitus positif. Pasien merupakan mahasiswa yang jarang minum air putih. Keluhan sekret atau gatal pada vagina di sangkal. Pasien tidak punya riwayat alergi dan belum mendapat terapi. Tekanan darahnya 160 per 60, 140 kali per menit. RR-nya 30 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, nyeri ketok CV kanan positif. Pemeriksaan darah lengkap leukositnya 7800, HB-nya 13, HCT-nya 39%, trombositnya ribu, fungsi ginjal normal. Pemeriksaan urine protein protein nuria positif, leukosit +2 LPM, nitrat post negatif, eritrosit satu positif. Foto ronsen abdomen polos belum dilakukan. Tata laksana yang tepat adalah Oke, Kasus ini lumayan lengkap, anamnesisnya jadi ada nyeri BAK, Nah, kemungkinan ini mengarah ke sebenarnya ISK atau struktur, kan? Cuman karena ada demam, ini suatu proses infeksi, ya kan? Keyword, tapi aneh kok, leukosit normal, ya kan? Nah, cuman ketika dilihat lagi nyari ketok CPA, ini kan kita mengarah ke... Tadinya pielone nefritis ya. Nah, terus kok ada protein? Kemungkinan ke SN nih, sindrom nefrotik atau leukosit nah tegak menegakkan ISK-nya kan. Nah, eritrosit ini eritrosit tapi kemungkinan berarti ada yang bawah juga. Jadi karena Kondisi ini sebenarnya kayak kalau yang a kateterisasi kita lihat sesuatu, ya kita metode eliminasi lah. Kateterisasi ini biasanya untuk retensi, retensi itu kayak kasus prostat. Nah memang belum dapat nih di dua skenario awal ya kita tentang prostat. Jadi biasanya ini pada laki-laki usia tua nah, itu boleh kita kasih kateterisasi atau kalau perempuan biasanya kateter ini untuk persalinan Nah, itu keyword-keyword soalnya. Tapi kalau persalinan sih kemungkinan di blok blok objin ya, bukan di blok nekstrologi kayak ini Nah, kalau yang dia fungsi suprapubik ini kalau untuk kasus retensio dia belum apa di kebelat pipis ya. tapi uretranya ada struktur jadi kalau striktur uretra jangan dicoblos pakai kateter. Struktur uretranya ini apa keywordnya? Biasanya ada riwayat IMS, infeksi menular seksual. Oh pernah kencing nanah nana? Ada dok, koreng nih di dekat kelamin. Nah, itu keyword-keyword biasanya kalau dia atau pernah mungkin sebelumnya operasi. Aku pernah operasi dok untuk ngelebarin saluran kencing. Tapi akhirnya Kayak terasa mampet lagi nih. Nah biasanya karena slogan untuk struktur sekali struktur tetap struktur ya. Nah kalau antibiotik ini boleh nih kita pertimbangin. Soalnya kan ada proses demam tinggi, ya, infeksi pasti pasangannya antibiotik. Cuman kan masih meragukan ini apa mau oral atau intravena. Jadi kita lihat di pilihan selanjutnya boleh infus RL nih. Ini kalau untuk Dehidrasi indikasi Yang lebih tepatnya Jadi memang kalau kasus ini Bisa jadi kalau nadinya naik Ini pertanda Kompensasi Kompensasi Demamnya gitu kan nah, Demamnya Membuat penguapan udara Di tubuh lebih cepat Jadi terpaksa tachycardi nah, Kalau injeksi metil metil prednisolon ini lebih ke arah proses proses imun contohnya kayak shock shock anafilaktik ada dulu kan belajar di blok alergi imunologi gitu kan walaupun sebenarnya kalau metil prednisolon ini golongan steroid boleh steroid itu ke sindrom nefrotik sebenarnya cuman don't to make sense lah jadi tetap kita pilih yang antibiotik dulu ya. Walaupun ya, biasanya kayak ini kalau kalau sudah ISK, dia menjalar ke atas, kita pilih sediaan yang intra intravena. Karena ISK atas ini. Kalau kita ingat lagi gambar yang tadi. Ya, ini ISK atas. Nah, baru yang dari buli ke uretra itu yang ISK bawah kalau bawah biasanya patokannya antibiotik oral kalau yang atas ini biasanya pakai vena karena logikanya lebih luas untuk yang di ISK atas jadi kita cari yang lewat darah nah kalau nomor 4 ini kasus anak lagi jadi, mirip dengan skenario uh, minggu lalu ya. Skenario pertama, kencing sering tidak lampias, urinalisis. Oke, ada keruh ada nitrit. Ini sama sih kayak yang soal sebelumnya. ya Nah, dia kalau ada nitrit tadi berarti suatu proses ISK. ya Nah, yang nomor 5 nih. Tadi... Agak beda dengan empat soal pertama. Coba dibaca dulu, ya. Laura, coba gantian Laura. Laura lagi di jalan, kak. Oh iya, sudah. Uh, Lydia, coba. Anak laki-laki berusia 4 tahun datang ke puskes bersama orang tua yang mengeluh ketika BAK peni penis selalu menggelembung pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal penata yang tepat pada kasus ini adalah ini mirip dengan kasus yang di skenario pertama sebenarnya BAK penis menggelembung jadi kita harus tahu dulu nih sebelum ngasih keputusan tindakan ke orang ke pasien kalau ada keyword menggelembungkan logikanya ada mampet. Nah, apa sih yang bikin mampet? Macet nih. Kemungkinan ada tumpukan smegma. Smegma numpuk ya, eh, itu kan debris epitel, bakteri antara prepusium sama glan penis. Nah, ini kan glan penis, nah ini nah, prepusiumnya ya. Nah, smegma ngumpul di sini, ini misalnya OUE nya, nah, jadi numpuk di sini jadilah nyempit, itu jadi menggelembung, itulah kasus ini sebenarnya kemungkinan v. Vimosis. Atau kalau dia memang, sebenarnya ini harus deskripsinya kemarin kan ada eritim atau enggak gitu kan, apakah cuma digelar atau cuma di trepusium, kalau cuma di preputium, kemarin kan balanitis. Kalau dia pakai ke siglen penisnya, itu sudah postitis. Kalau gabungan dua-duanya, balan postitis, Nah, itu sih lebih kalau kalau ada radang, kan ke antibiotik. Nah, ini benar kalau dia ada keterangan merah atau ndak, atau untuk misalnya ISK-nya sementara. Nah, sebelum dia uh, siap untuk disunat Cuman kalau yang definitifnya Kalau dia anggap tanda-tanda vital -tanda batas normal Nah kemungkinan kan Tidak uh, ada demam nih Suhu normal Kalau suhu normal berarti infeksi Bisa kita singkirin dulu Jadi bisa kita tunda dulu antibiotik Nah kalau sirkumsisi Pola ya kemarin kan Nah kalau untuk Kompres ini kan biasanya indikasi demam ya, atau luka yang basah. Nah, luka basah tuh bisa bonyok, nah ulkus atau ini kompres biasanya pakai NS atau ini. Tapi ini tidak ada keterangan uh, defek bergaung kayak gitu kan. Kalau yang kateter ini tadi lebih ke arah prostat biasanya untuk gitu. BPH atau untuk APN kan persalinan normal. Nah, kalau radang sih ya di sini ada kayak musnya ada keyword-keyword merah bengkak. Ya. Nah, itu indikasi kalau radang. Jadi, memang kita pilih yang sirkum sisi ya, nomor lima. Nah, phimosis, ya. Nah, nomor enam ini variasi soal ISK. Kalau dia nanya tentang bakteri, kalau bakteri. Dilihat ada riwayat kreator, enggak nih kasusnya ya? Kalau enggak ada ini kita pilih I, yang e coli. Coli. coli, ini kan kata dasarnya kolon. Jadi biasanya ini kesalahan arah saat istilahnya bersuci ya, Pak? E, tak tayamu apa cebok lah, ibaratnya bahasa Palembangnya lupa juga, Kak. Kalau bahasa Indonesia yang cebok, nah jadi... Kalau yang ada riwayat kateter itu proteus mirabilis. Nah, kalau di kasus kan baru 20 minggu nih, belum dipasang kateter. Biasanya kateter ini kan saat in partu, saat sudah mau beranak, ada mules-mules, ada bukaan, nah baru kita pasang. Ya, kalau ibu hamil 20 minggu kan, dia ini masih trimester kedua nih, ya, jadi belum belum matang lah ibaratnya preterm. Nah, ini kasus ISK ya. ISK pada ibu hamil berarti ISK komplikata ya, karena komplikated dengan kehamilannya. Nah, itu. Jangan Metronidazole atau ciprofloxacin karena dia termasuk teratogenik untuk ibu. Oke. Nomor tujuh sama nih nitrit, leukosit, ekstrase epitel eh, nih ke CVA-nya positif tadi itu kan menahan kencing. Ya, walaupun ini mestinya ada yang nyeri pinggangnya keywordnya itu kan. Tapi yang bikin kita lebih yakin mengenai nefritis itu dari Eritrositnya nah bisa empat gitu kan. Vesikulitis kalau ada liti-liti ini kan ini batu ini. Glomerulonefritis ini biasanya lebih ke arah hematurinya yang lebih khas. Ini kan masih kuning keruh nih. Ya nah, kita lebih cenderung pilih yang infeksi dulu. Kalau glomerulonefritis dia secara kualitatif dilihat oleh mata itu sudah merah ya bukan lagi kuning nah ini jadi dari warna urin kalau kita DD untuk glomeruloneh nefritis sistitis ini dibully ya yang infeksinya kan kandung kemihnya ya sebenarnya kalau untuk bakteri ini yang lebih khasnya nyari nyeri ketok di regio suprapubik nah itu jadi beda regionnya. Kalau yang CVA itu pielonephritis, kalau supra sis cystitis. Ya. Nah, ingat lagi anatominya. Itu. Nah, ini mengenai lubang. Ini kemarin belum belum sempat dapat ya DD-nya. Ya. Nah, coba nomor delapan Jessica coba baca Jess. anak usia 1 tahun dibawa ibunya dengan keluhan BAK tidak keluar dari ujung penis tetapi dari batang penis pemeriksaan fisik didapatkan UE di batang penis diagnosisnya ya kalau batang itu tetap ingat kalau yang kayaknya sih memang keywordnya dari anatomi ya. Nah, batang tuh di sini nah, Tinggal lihat kalau dia tengah-tengah Batang yang tengah itu kemungkinan penel, ya. Jadi, ada kalau glen. Glen penis, ini glanular. Jadi, harus tahu bahasa latin kan, kepala penis tuh glen penis. Gitu, Koronal-korona tuh yang mengitari. Kayak jadi cincin. Batas antara glen sama batang. Proksimal itu yang lebih dekat, distal yang lebih jauh. Kalau tengah-tengah itu lah. Ya. Jadi, apalagi keyword dari soalnya, nah, kalau penoskrotol perbatasan antara penis sama skrotum, nah, itu penoscrotal. Kalau sudah lebih ke bawah lagi, nah, tepat di skrotum, baru tipe hipospadia, tipe skrotal. Nah, ada juga nih, sebenarnya tipe yang dekat antara kantung testis sama anus. Kata dasarnya perineal dari peri perineum. Nah, nanti perineum nih lebih banyak lagi kalau ketemu di Sasaop ya, ruptur perineum. Nah, itu biasanya ada lagi skill tindakannya. Jadi, kita ingat lagi, pokoknya perineum itu batas antara lubang anus sama lubang kemih, lubang pesa sama uret, ya Oke, ini mirip yang kayak tadi, menggelembung penis eritim. Nah, nanah katanya, nana sudah infeksi nih malahan. Jadi, kalau ada gland tadi postitis, ya Postitis glennya. Nah, ini keywordnya. Jadi, sudah ada menggelembungnya fimosis kan, jadi harus antibiotik untuk infeksi dan sirkumsisi untuk Biar lebih cepat. Nah, ini prepusium lengket kemerahan. Ada pus Nah, ini menggelembungnya, kan? Sama kayak tadi sih. Ini soal yang nanya diagnosis. Nah, ini tipikal soal yang nanya terapi tadi, kan? Yang D. Ya. Tuh. Jadi, gambarnya itu ya menggelembung. Nah, sama nanti bedain hipospadi sama epispadi, kelainan lubang dari skenario pertama nih. Hipospadi itu dia ke keywordnya itu dari ventral. Ventral itu nah, lebih ke bawah. Nah, kalau yang epispadi itu dorsal, yeah. jadi beda antonim lah hipos sama epis ya, hipo itu ventral epis itu dorsal jadi kalau mau lebih paham salin gambarnya juga ya pas mau ulang ini sebelah sama nih C Nah kalau saran untuk sirkumsisinya, kalau dia ada hipospadi, Jadi kalau belum tiga tahun kita harus Tunda dulu dan rujuk ke spesialis bedah ya, karena yang si prekusiumnya tadi itulah yang mau dipakai untuk nutup si lubang di bawahnya ini. Ini ditutup, jadi beda kayak filmos. Para filmosis itu memang mau dibuang kan? Nah, itu okay. terus padi. Nah, kalau terang kubis tampak melebar kan? nah ini mukosa di dorsal dorsal tadi epis padi ya. nah, jadi kurang lebih kayak ini gambar dari meter memang seolah-olah kalau epis padi wah oh, kayaknya ini cewek ya kan? apalagi kalau dia lahirnya tidak istilahnya diperiksa secara teliti ya. nah ini kalau D ya. ini hipospadi tadi lubang kencing ada di Dorsal ya jadi kita terencana elektif tidak tidak paling ya memang merembes ya edukasi cara cemboknya, gitu kan nah dinosaurus yang mungkin tidak dapat ditarik tidak bisa behak ya nevi mosis oke. oke itu untuk skenario pertama nih, review jadi nanti kakak kasih kuisnya tadi sambil kalian pakai do itu, enggak apa-apa buka pembahasan atau ya. Kalau bisa, inilah take mandiri dulu. Jadi nanti yang salah-salah, yang soal yang dianggap susah, kita bahas ulang lagi ya, kaget sambil kak kakak sholat kami kerjain TO 21 soal ini dulu ya karena nanti kasih link baru lagi kalau belum sempat ya. Oke. nanti kak, ini linknya di line kakak kasih juga ya. nah, Satu soal kakak kasih maksimal dua menit sih sudah kak setting jadi boleh baca pelan-pelan ya. Berarti kurang lebih besok kalau maksimal 42 menit ya untuk teo hari ini.